ketemu lagi sama saya menggepik ini yang sudah dinyanyikan tadi atau kemarin ya Oh saya akan menyanyikan review scrimson yang harganya murah banget yang harganya kurang lebih tiga juta setengahan lah kurang lebih kalau dulu sih Simak ya sekitar empat juta lebih kalau sekarang hanya sekitar uh, sekitar tiga juta setengah lah kalau sekarang sekarang lebih udah lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih murah. Terus power ini speaker aktif ini gunanya untuk monitor untuk auto dan sebagainya dan juga ini sangat ringan karena power ini tidak menggunakan trapo tapi hanya menggunakan hmm, apa asmatik jadi digital trapo gitu ya udah asmatik uh, udah ringan dibawa kemana pun ringan ini yang isi powernya ini yang ini pasifnya sepertinya 15 in juga 15 in nanti kita lihat di belakang power ini Bentar. nah di belakang power ini dan ini juga ada ada, uh, apa, ada senderan ya, apa, tihang gitu ya uh, apa namanya stand sudah ada stunnya nah di sini tuh terlihat di sini di belakang sini ini udah dilengkapi uh, bluetooth, mp3 dan plastis dan sebagainya dan juga juga bisa buat gitar, uh, juga udah ada efek echo, juga buat mic buat gitar ada untuk setelannya di sini tuh ada beberapa aja juga, uh, misalkan kurang bass atau masuk lantang, terbal, apa middle, tinggal pencisin aja yang namanya ini. Wah, Galaxy atau apa ya? Uh, ini ada tombolnya, dan juga untuk modenya di sini ada mode. Nah, untuk mode ini, misalkan kalau mau pakai Bluetooth, tinggal pilih ini aja. tinggal ngambil ini aja di sini ada link DPR ini, ini untuk Bluetooth nah ini radio nah, link in itu link in link in itu untuk ini fungsinya ini dan juga ini dilengkapi juga ada out untuk keluar nah, jadi di sini ke power yang lain gitu ya bisa juga Nah, ini sekarang kita play musik langsung dari uh, PC ke sini kita dulu atau dulu polomo hanya ada sini polonya ambil segini dulu aja ya Oke okay. segini nih nih bas udah full <tuh> kita balikkan lagi atur lagi untuk jacknya, Jack kayak ini nih. Jack, uh, I'm Okay, kita nyalakan musiknya volumenya kita pelanin dulu ini udah pelan dari laptopnya kita pelanin masukin kita play oke okay, kita play musiknya kita dengar langsung dari pc ke crimson ya gimana suaranya apa ada perbedaan pak sama tadi yang pakai mikir supply hmm, masalah cara ini pause nah itu suara sebenarnya suara langsung <kosok> dari ini cek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 Tanya cukup kencang juga ya keras banget guys apalagi di dalam rumah aduh semuanya bergetar takut pada jatuh oke kita lanjut lagi.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 Oke okay, sekian dulu ya teman-teman terima kasih semuanya jangan lupa subscribe and share like share jangan lupa share ya um, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat semuanya wassalamualaikum